menyaksikan Les Lovers yang sangat bahagia bertemu langsung dengan Bunda Leslie dan Papa Bilar walaupun di jalani yang ya tetapi kita juga merasakan kebahagiaan itu saat disapa langsung oleh Bunda Leslie dan Papa Bilar, Masya Allah luar biasa banget ya, idola kesayangan mudah-mudahan selalu humble terus kepada siapapun, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, amin momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat dating underscore leslar Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Masya Allah ikut senang dengar suara ibunya Yang sangat happy dan terharu bisa lihat leslar walaupun di jalan Masya Allah banget ya Kita juga ikut merasa kebahagiaan Luar biasa Di kolom komentar pun banyak sekali ya Tentunya respon dan tanggapan yang diberikan dari akun Instagram, dinar dan in, 11 satu-satu mengatakan Masya Allah anak-anak baik, katanya tuh luar biasa banget idola kesayangan, Lesti dan Bilar mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian juga para sahabat salvo kalimat komentar dari Mama Eva77 di situ dikatakan, "Masya Allah, ikut merasakan senang juga ketemu kesayangan kita semuanya, luar biasa." Kemudian, persahabat kita juga pastinya bangga, dan ini kejutan spesial banget nih di acara malam puncak HUT SCTV ke-32 Extraordinary, Bunda Lesti duet dengan Raisa. Wow, ini keren dan spektakuler, persahabat Penampilan yang sangat apik, penampilan yang sangat luar biasa dari Bunda Lesti Dengan Raisa, Masya Allah ini kejutan yang tak terduga Tiba-tiba Bunda Lesti duet bareng dengan Raisa menyanyikan lagu mantan terindah dan ada cerita Ini Masya Allah wajib trending bersahabat ya Kita selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesar Al-Fatih FC Kalimat caption pun dituliskan diunggahan ini Gila, pecah banget Lesti Fit Raisa Ada cerita ex-mantan terindah Wow, luar biasa banget ya Komentar pun tentu banyak sekali diberikan Dari akun Delia Fitri mengatakan Keren sampai nggak sadar Duduknya sampai ke depan Katanya itu Masya Allah Luar biasa Yang menyaksikan idola kesayangan Pastinya kalian bangga Dan pastinya kalian juga bahagia Kita lihat juga bersama di komentar berikutnya dari akun Della.na31 mengatakan Hai yuk sedue seapik ini wajib kita trendingkan Yuk sama-sama ya kita support Mudah-mudahan kolaborasi antara Raisa dan Lesti bisa trending Amin Kemudian juga bersahabat perhatikan Penampilan Bunda Lesti memang sangat cantik dan sangat elegan Selalu penampilannya bikin kagum kita semuanya Masya Allah, Bunda El, mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan untuk warga Konoha Untuk berikutnya juga persahabat ada info dari Indosiar ya 5 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto Farel Frayoga Dan sebuah kalimat, kalian bertanya, Farel menjawab Isi pertanyaanmu di kolom komentar Kita juga salvok banget ya di kalimat caption yang dituliskan Wuhu, wow, Farel bakal jadi bintang tamu di The Academy 5 besok nih Siapa di sini yang gak sabar lihat Farel di panggung The Academy 5? Yuk Yang penasaran bisa tanya-tanya ke Farel, tulis di kolom komentar ya pertanyaan kalian Tuh Masya Allah, besok ternyata bintang tamunya ada Farel Prayoga bersahabat ya Semoga aja nih Bunda Lesti dan Papa Bilar bisa hadir Menjadi juri dan host di acara The Academy 5 besok malam Bisa bertemu langsung dengan Farel Vrayoga Ini kejutan juga untuk kita semuanya Kita juga masih menunggu cidukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi menarik Dan pastinya kabar-kabar spesial terbaru dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih